Mas Alfredo Carbonara satu. Oh iya Mas, Tuyuk. lu tuh dapat tempat yang bagus. Nah benar tuh. Oh iya Mas, tuh lo tau gak sih? Gue tuh setiap tahun baru selalu aja di rumah. Dan ini tempat bagus banget. Nah bener kan, benar kata gue kan. Di sini tuh harganya lebih ekonomis pas digantong dan yang paling penting gak bikin lo mau meninggal. Eh. Tapi kamu yakin? Kita cuma di sini aja, gak mau jalan-jalan aja, mumpung masih ada waktu loh. Yakin dong, gimana sih? Kan sekarang masih Corona, kalian tuh gak usah aneh-aneh gitu deh Oh, oh, apa gimana kalau kita jalan ke pantai? Apa? Pantai? Corona, bos! Gimana kalau kita jalan-jalan ke Bromo aja? Masih ada waktu loh? Apa? Bromo? Corona, bos! Oh, gimana kalau kita jalan-jalan ke? Tunduk? Apa? Tunjungan hmm. Corona Bos. Bacot. Bacot. Corona Bos. Tenang Jul. Biarpun pandemi ini udah mau jalan satu tahun, kan kita bisa tetap jaga diri. Yo masker. Biar aman Jul. Jangan lupa make facial juga. Kita juga pakai hand sanitizer biar aman. Aduh, dibilangin corona bos, corona bos, tetap aja ngeyel jalan-jalan. Udah deh, aku pergi aja, bacot kalian semua. Aduh. Anak-anak ini susah banget dibilangin, loh. Udah tahu corona gini, tetep mau ke pantai lah, mau ke gunung lah, tunjungan lah. Mending di sini, di hutan menyendiri. Kali aja, kalau ketemu cewek cantik kan lumayan. <laughs> Loh, Mbak Putri, weh di sini juga, Mbak, yang di cafe itu kan? Iya, yang ditampar. Oh, ngapain di sini? salaman Mbak... eh, Corona. Oh iya, Corona ya. Iya, makanya gara-gara Corona, aku sengaja mengisolasi di hutan. Eh, aku kan udah isolasi duluan di sini. Ngapain kamu ke sini? Ya, enggak apa-apa, daya tariknya Mbaknya kan kuat gitu. Jadi, aku terbawa ke sini. Lombanya kok gak pakai masker sih? Kan Corona, iya sih, gak bawa. Kan aku sendiri ya? Nah, meskipun sendirian, harus tetap mematuhi peraturan pemerintah. Pakai masker, Mbak, nih. Aku kasih masker. Nah, Makasih. dan juga selain pakai masker, harus sedia selalu hand sanitizer biar aman dari Corona. Nih aku kasih buat mbaknya deh Makasih ya Oke okay. Jadi buat semuanya Meskipun di era pandemi seperti ini Jangan lupa untuk selalu Menjaga kesehatan Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun Dan menjaga jarak satu sama lain Bersama Kita pasti bisa memutus rantai covid-19